Keutamaan menafkahi janda dan orang miskin. Sahih Al Bukhari nomor 4934, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Orang yang menafkahi para janda dan orang-orang miskin.'" Maka ia seperti halnya seorang mujahid di jalan Allah atau seorang yang mendirikan sholat di malam hari dan berpuasa di siang harinya Pesan 1. Anjuran untuk membantu para janda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, begitu juga orang miskin 2. Keutamaan orang yang menafkahi janda dan orang miskin seperti berjihad di jalan Allah atau orang yang sholat malam di malam hari dan berpuasa di siang hari.